Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Wilan. Namun, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa para sahabat untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe.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 Baiklah persahabat yang selera dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita simak persahabat, ada unggahan spesial dari dokter Nana Persahabat, dua ya, jam yang lalu dokter Nana ini mengunggah postingan persahabat bersama abang Fatih Aduh, Masya Allah banget ya Kalau melihat baby air, kita merasa bahagia sekali, makin semangat untuk selalu mendukung yang terbaik nih untuk idola kesayangan kita, Masya Allah. Semoga bersahabat ya, mereka selalu memberikan kesehatan. Dan tentunya mendoakan yang terbaik untuk keluarga Leslar. Di postingan ini pun, Dr. Nana menuliskan sebuah kalimat. Sehat-sehat dan bahagia selalu ya, kesayangan-kesayanganku. Les dikejurah, amin. Ini doa nih dari Dr. Nana untuk... Keluar di ya, tepatnya keluar Galilestis. Masya Allah, semoga doa baiknya dari dokter ini dikabulkan dan diijabah. Amin. Dan kita lihat juga, bersahabat, ya, banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan. Yakni dari akun Instagram Dian Leslar 2021, mengatakan, "Amin ya Rabbal 'Alamin." Begitu tentunya pula dengan dokter sekeluarga, Amin Hatun Nuhun. Masya Allah, banget, ya kita doakan. Mudah-mudahan Leslar ini selalu diberikan kekuatan kesabaran dengan tentunya cobaan-cobaan yang selalu datang. Persahabatnya kita sebagai fans harus tetap support dan tetap dukung yang terbaik. Berikutnya, persahabat kita simak juga. Ada unggahan terbaru dari kak Lensadoni yang memposting foto Papa Bilar yang sedang menggendong Abang L dan Abang L ini ekspresinya lagi nguap nih persahabat ya, ah ngantuk katanya tuh ya, ekspresi <gifosi> ngantuk dari baby L ini sungguh lucu banget dan Lensadoni juga ini menuliskan sebuah kalimat Boss besar dan baby boss on duty aduh masya Allah banget si cute dan si gemas pastinya. Dan berikutnya bersahabat kita lihat juga Ini ada momen spesial ketika di acara festival Ramadan semalam Bunda Lesti Kejora memang penampilannya luar biasa Dan kali ini Bunda Lesti Kejora mencoba untuk menyekal lagu Jawa bersahabat ya Tetapi kalau keluaritas suara ini tak diragukan lagi bersahabat ya Selalu the best, selalu bagus, selalu luar biasa Ma Eso Ima pun sampai bilang bagus kepada Lesti Kejora yang menyanyikan lagu Jawa nih para sahabat ya Masya Allah bangga banget nih kepada Lesti Semoga selalu memberikan karya-karya terbaik Dan karya terbaiknya semakin banyak diminati oleh semua orang Amin Dan kita lihat juga para sahabat ya di postingan ini pun tentunya ada komentar dari akun Nonon Mozart mengatakan Bagus kata Mbak Uti Tuh persahabat ya Isla bilang bagus Karena suara Leslie Kejira tentunya luar biasa The best ya Masya Allah Berikutnya juga persahabat kita simak Ini sekedar mengingatkan untuk para netizen yang selalu membuli Yang selalu memfitnah Leslar Ini hati-hati persahabat ya Karena Rizky Bilar tidak perlu berkoar-koar, keluar persahabatnya Tidak tinggal diam untuk menyangkut anak, persahabat, dan keluarga Valstiris di Bilar ini gerak cepat Beberapa netizen dan haters yang membuli BBL sudah ditangkap dan sudah dipenjarakan Ini tentunya Bapak Bilar alasannya bikin jerak orang-orang yang selalu memfitnahi dan selalu membuli, persahabatnya Apalagi menyangkut anak, dan Bilar ini sakit hati banget ya saat anak tercinta Abang Fatih dikata-kata ini para ya Apalagi sampai dibully nih para ya Kita sebagai fans sejati tentunya harus selalu mensupport yang terbaik apapun itu Dan untuk netizen haters hati-hati ya Jaga ketikan anda dan tentunya jaga omongan kalian Karena omongan kalian tentunya bisa menyakiti hati seseorang kalau sudah menyakiti tentunya persahabat ya Apa yang dilakukan ini salah satunya contoh Apabila arah persahabat ya Anaknya dikata-katain sakit hati langsung gerak cepat untuk melaporkan ke pihak yang berwajib Kita support apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan Semoga apapun yang dilakukan persahabat yang selalu menjadikan pelajaran Dan selalu tentunya memberikan efek jerah kepada si pembuli dan tentunya seseorang yang selalu mau fitnah Apalagi keluarga Leslar emang banyak banget yang iri persahabat ya Semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita support dan kita doakan yang terbaik juga untuk keluarga Leslar Masih menunggu kejutan lain bersama dan kabar terbaru berikutnya di siang hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya Ini adalah informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh